hari ini cerah banget ya bang ya Buset, panas panas tapi sosiologi logidah saya ya bang ya <tap> <tap> tapi kita masih tetap semangat ya bang Dila. ya salam otomotif ya rasa apa oke panasnya kita akun kembali lagi di channel kita derosa Auto. Auto hari ini saya juga ditemani sama channel Duo Otomotif dengan saya Zerwo dari uh, Duo Otomotif hari ini kita mau review showroomnya bang siapa nih bang saya Wawan Wawan kenalan oh, iya. dulu deh bang. hari ini cerah banget ya bang ya iya. panas, panas. Tapi sesi log saya pokoknya. <laughs> Tapi kita masih tetap semangat ya bang ya. Kita mau review showroomnya bang ini nih. Lawan di BD Cahaya Motor. Alamatnya di mana nih bang? Jalan Tungku Umar Ruko Gria Sinta nomor tiga. Jalan Tungku Umar Ruko. Ruko Gria Sinta nomor 3 Nomor 3 Ruko Gria Sinta ya bang ya. Ini Karawaci juga ya bang ya. Karawaci. Karawaci. Bata -tata, Bata -tata. Untuk teman-teman yang mau di review sarumnya. Boleh menghubungi channel kami, kita bakal bikin showroom Anda semua semakin terkenal, semakin laris jualannya, dan kita cari harga terbaik untuk teman-teman. Nah, ikutin terus, jangan lupa di subscribe, terima kasih yang sudah mampir di channel Denosakoto. Untuk teman-teman, silahkan di like, share, terima kasih banyak untuk teman-teman hari ini, ikutin saya terus di dari cahaya, cahaya motor. Soknya banyak banget teman-teman hari ini nih kayaknya ya, Bang ya. Kira-kira ada berapa unit di sini, Bang? Kurang lebih 40 unit. 40 unit, teman-teman. Nah, teman-teman bisa puas tuh milih-milihnya. Jangan lupa nanti kalau ada yang berminat bisa hubungi langsung uh, Bang Wawan di nomor, Bang. 0813 1060 7510. Oh, nomornya juga ada di iya. ini ya, Bang ya. ya iya. Nanti kita tampilkan juga di kolom deskripsi. Nah, ya, boleh. Nah Bang Wawan, saya lihat ini, ini, ini di mobil Stasi pertama, ya. ada Mitsubishi Pajero tipe apa ini Bang? Ini Pajero Sport tipe Dakar. Sport tipe, tipe Dakar ya? ya? Untuk tahunnya ada tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021, hmm. oke masih tergolong muda ya. ya. Untuk KM-nya di berapa? KM-nya 5.000. Baru 5.000? 5.000 service record oke. Mitsubishi. jadi teman-teman yang lagi cari mobil premium, okay. di sini ada unit Mitsubishi Pajero tipe Dakar. Tahun 2021 untuk kilometernya masih tergolong rendah teman-teman Baru sekitar 5.000 km Oke okay. untuk pajaknya hidup ya bang ya Hidup banyak Plat A mana ini Plat A ini pasar kemis Pasar kemis oke okay. ya. untuk platnya ganjil pasar kemis teman-teman Untuk pajaknya hidup untuk harganya bang Untuk harganya ini 555 555 bisa ya, niko, ya? Bisa Oke okay. teman-teman yang lagi nyari pajiru tipe dakar Langsung aja merapat di BD Cahaya Motor yang mau kredit bang, DP berapa? Kalau kredit ini DP cepet sih, cepet. Iya. iya. Oke, jadi untuk angsuran menyesuaikan ya? Iya, angsuran menyesuaikan kurang lebih. Yang penting konsultasi langsung di bagian marketing dari BD Cahaya Motor. Satu lagi nih bang, hmm. ini kayaknya mobil Citra si Umat nih. Iya, Avanza S. <laughs> Avanza tipe? Tipe S. Tipe S. Tipe S. Tahun manual bang, bang? 2010. Manual terus mesinnya manual dua uh, tahun. 2010. 2010. Oke. Okay. Uh, pajaknya bulan apa nih bang? Pajak Januat bulan dua panjang. 2 panjang. Ya? Eh, Pajaknya Februari panjang ya bang hmm. ya. Alamat SNT-nya mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Harga cashnya berapa bang? Harga cashnya sembilan puluh lima. Sembilan puluh lima? Tapi masih bisa nego. Masih. Masih bisa digoyang dikit ya bang ya. Yeah. <laughs> Kalau pakai kreditnya? Pakai kredit ya bisa DP DP dua puluh bisa. DP dua puluh bisa. Angsurannya? Angsuran kurang lebih di dua puluh delapan dua puluh delapan Ini sudah kilometer berapa? Bulan puluh. Kilometer bulan puluh. Iya. Masih ini juga ya hmm. Masih rendah ya Bang ya Iya. <laughs> Tapi semua keseluruhan mobil siap pakai ya Bang ya Siap pakai dijamin ya, dijamin. Ada garansi mesin nggak misalnya 1 bulan atau Garansi mesin dari kita 1000 km atau 1 bulan Yang mana aja lebih dulu Oh transisi gar garansi iya. mesin semua gitu ya Bang ya Oke keseluruhan udah siap pakai ya siap Bang pakai ya Siap pakai ini mobil semua di sini udah siap pakai Siap pakai Next lagi Bang Yaro Oke okay, teman-teman selain Toyota Avanza hmm. di sini ada Veloz Veloz ya, Bang ya. Yeah. Iya. Kakaknya ini. ini. Pelos. <laughs> Avanza Veloz Avanza CC Tahun yeah. berapa ini, Bang? 2017. 2017 warna putih. Omil untuk plat ganjil plat B mana? Plat B Tangerang. Tangerang, ya. Oke, okay, untuk kilometernya di. Kilometernya dia angka 60. 60.000. Hmm. Oke, okay, service record ya. service record. Nah, jadi teman-teman, di sini ada Toyota Avanza Veloz tahun 2017. Untuk kilometernya tergantung mm -hmm tergolong masih rendah, teman-teman. Oke. Okay, ribu ya? ya 60 ribu. ribu masih worth it lah. Kelas tahun segitu. Oke, okay, untuk harganya Ini untuk harganya 170. 170. Nego-nego iya. ya? Nego masih. Nah, teman-teman yang mau nego-nego dengan Bang Wawan bisa langsung hubungi langsung Bang Wawan atau bisa langsung datang ke BD Cahaya Motor. Oke, okay, untuk yang mau kredit, Bang? Untuk yang mau kredit ini DP 30 bisa. 30 bisa? Iya. Jadi ya, yang mau tenor 4 tahun 5 tahun bisa ya bisa 4 tahun 5 tahun ini Oke, jadi yang teman-teman yang mau tenor 5 tahun atau 4 tahun bisa menyesuaikan teman-teman langsung aja datang ke BD cahaya motor Oke untuk keseluruhan masih sangat istimewa teman-teman ini pajak juga panjang ya bang? panjang hidup bulan dua bulan dua alamat s mana Bang Tangerang Pondol Oke Bang kalau teman-teman yang mau kredit data-data dibantu ya data-data dibantu Pak, yang penting asal lolos bi-checking nah yang penting yeah. di checking aman bi-checking aman nanti si lebihnya kita bantu nah jadi teman-teman yang penting di checking aman akan dibantu sampai sampai berlar. PO oh, sampai Iya. Yeah. Nah, ada expander ya? expander cross premium wow mobil gagal 2022. 2022 tahun 2022 yeah. panas banget nih <laughs> pajaknya bulan apa nih Pak? bulan bang? satu panjang panjang ya, alamat yeah. SNK nya? Anggaran kota, anggaran kota, iya. Tipenya apa sih, nih, Bang? Expander Cross Premium, Premium, hmm. uh, apa manual matic, matic, matic ya? Harga case-nya berapa, ini Bang? Harga case-nya dua tujuh, dua tujuh, masih hmm, bisa nego masih. paket kreditnya di? DP? paket kreditnya di DP 30 puluh, bisa ini DP 30 juta, bisa. bisa. Angsurannya, angsuran kurang lebih tujuh setengah, Pak. Empat tahun, tujuh setengah empat tahun, tenang empat tahun ya, Bang. Ya, semua keseluruhan masih apakah Uih, masih mulus, masih banget ya Bang? Masih mulus, KM tujuh ribu. KM-nya tujuh mm -hmm. ribu. Oh, servis record juga, Bang. Servis record Mitsubishi. Mitsubishi masih garansi, kok. Oh. Masih garansi, Mitsubishi-nya ya. juga masih garansi. Dalamannya, semuanya masih original, apa? Masih udah, full kan? original ini, masih full yeah. original. Bahan juga masih bagus banget, ya. Mm -hmm. Next lagi, Om. Nah, selain Mitsubishi Xpander di sini ada LCGC-nya. Ada Honda. LCGC apa dari ya? Honda. Honda. Ini Honda apa ada nih? Honda Brio E. Brio E ya. CBU. CBU. tahun 2018. 2012. 2012. Oh, 2012, 2012 ya? ya. Oke, okay. jadi teman-teman yang lagi cari mobil LCGC dari Honda, di sini ada Honda Brio E CBU tahun 2012. Matic ini, ya, Matic, Matic, Matic. Oke, okay. untuk empat ganjil B mana ini, Bang? Ini B ini, Boris, Pondok, ya. okay. Kota Tangerang, masih lokal sinilah ya. Iya. Yeah. KM-nya okay, berapa ini KM-nya? KM-nya seratus dua puluh. Hmm. Seratus dua puluh, seratus dua puluh masih sportif lah di tahun dua ribu dua belas ya. Sepuluh ya. tahun ke sini ya. ya. Yeah. Oke, okay. untuk harganya apa? Harganya seratus sepuluh, seratus sepuluh. Seratus masih bisa nego. Masih bisa Makanya nego. Pokoknya nego sampai jadi di sini weekend. Ya. Datang aja langsung yeah. itu ya ngopi-ngopi ya bang hmm. ya. Kira-kira nih. Hmm. Untuk subscriber dari Rosa Oto, boleh nggak saya nawar dulu, Bang? Boleh. Boleh. Di harga CP5 boleh? Atau 100 nih, boleh? Paling CP5 kita kasih. Oh, 5 yeah. kita kasih. Nah, teman-teman, itu udah saya buka nih penawaran. Jadi tinggal langsung teman-teman calling Bang nya ya, Bang yeah. ya. Nego langsung, datang ke sini juga boleh ya langsung. Hmm. Kalau paket kreditnya nih? Ya, DP20 kita. DP20, hmm. angsuran di? Dua setengah kurang lebih. setengah. Selama? 4 tahun. 4 tahun. Mobil keseluruhan udah masih oke okay banget ya. ya masih ya. Mas Yaro ya. Baguslah worth it di tahun 2012 ini masih tergolong istimewa, teman-teman. Next lagi Margi Oke. Okay. Nah. nah di selanjutnya ini ada Toyota Yaris, teman-teman. Ini tahun berapa, Bang? Ini Yaris G 2017. Nah, teman-teman di sini ada Toyota Yaris tipe G tahun 2012, 17, 2017. 2017. Eh, 2017. Ya. Oke. Okay. Untuk platnya B mana ini, Bang? ini betang gerang selatan pamulak betang sel 4 genap teman-teman untuk ya. pasirnya juga hidup ya pajaknya kan bulan 9 saya lagi panjangin okay. proses oh, ini terima panjang. terima panjang ya, ganti kaleng ini oh. lagi ganti kaleng oh, Prosesnya kan ya. Banten lagi ada pemutihan pemutihan nah oh. saya panjangin sekalian siap ya, juga ya, ya. Kan? Ya, nah. jadi teman-teman yang lagi cari Toyota Yaris tipe G tahun 2017 di sini unitnya ready teman-teman jadi teman-teman yang ngambil unit ini dijamin 4 panjang pajak hidup ya Bang ya? ya. Untuk harganya Bang? Harganya 170. 170 nego ya. ya nah, kreditnya, Bang. paket kreditnya dia ada di DP 20 angsuran 446 4 4 tahun 4 tahun. Ini, upgrade, Velg upgrade. ini original upgrade, bukan kayak gini dia. Oh. Iya. model anak muda pokoknya. model ya. anak <laughs> muda, knalpot juga racing. Oh, Udah racing kenapa? ya alatnya udah ahmetan ya Pak. Ya, alatnya SN report racing. Untuk kilometernya di berapa, Bang? Ini kilometernya di 69. 69, 69. service nah, record ya, service ya? record. Hmm. Oh. Oke. Okay. Yang lagi itu yang merah, Bang. Nah, teman-teman, di sini juga ada mobil keluarga lagi. Ada Toyota oh, Calia ya? Calia, betul. Calia, tahun berapa nih? 2016. 2016. Ya. Tipenya? G. Manual matik tuh. Matik. Matik. Pajaknya bulan sebelas, hidup, hidup ya, alamat SNK nya Depok, Depok harga cash-nya, Bang. Harga cash-nya 110 sepuluh, nego, nego, nego, nego, banyak nego dikit nih. Nego, nego, wajar. datang aja langsung, nego nego datang aja gini. Gini. Sampai <laughs> jadi, sampai, sampai jam, jadi. Pokoknya, ya. tapi 24 jam ya, Bang. Yang dua jam, dua jam. Selama masih belum tidur ya, Bang? Ya, yeah. <laughs> harga paket kredit ya, Bang. Harga pakai kreditnya dia di DP 20 bisa? DP 20, iya. angsuran 2,6. 2,6 iya, selama 6. 4, 4 tahun. tahun. 4 tahun. Mobil juga udah siap pakai warna merah hmm. meriah. Ngejreng. Secara hati saya hari ini, Bang. <laughs> <laughs> Jangan kakak walaupun panas cuacanya nih, sih. nih okay. tapi uh, untuk teman-teman semua kita masih tetap semangat, ngin-ngin untuk teman-teman semua. Ini warna merahnya uh, masih mulus juga ya, Bang ya? Iya baru dapat ini hmm. next lagi bang itu ada mobil wow keren itu nah teman teman di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero lagi teman teman hmm. ini tahun berapa bang ini dua ribu sembilan belas seri Dakar seri Dakar juga ya yang empat kali dua ya iya empat kali dua oke ini tahun hmm. dua ribu sembilan belas platnya empat ganjil mana ini uh, jakarta utara jakarta utara untuk kilometernya ini berapa ini kilometer dua puluh dua puluh ribu ya dua puluh ribu kilometernya masih dua puluh ribu dua puluh ribu tahun berapa? 2019. 2019. Oh masih baru ya Belum juga. Jadi teman-teman di sini kilang kilometernya masih low ya di angka dua puluh ribu. Platnya pajaknya panjang. Hidup bulan dua belas. Oh bulan dua belas. Alamat S N nya? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ks nya masih jauh. Ya itu Ks nya ni mas. Harga Ks empat sembilan lima. Empat sembilan lima. Nah taruh khusus untuk penonton Jerosa dan Duo Thomas ini. 290 gimana? Jauh 290 290 <tuk> <tuk> <tuk> <90. tuk> <tuk> ini <gak> fokus ini nih <tuk> panasnya pemirsa, mohon Nah teman-teman, khusus untuk... Nah, ada angin di seri -seri <tuk> Nah bang, khusus untuk channelnya Derosa dan <tuk> Duo Otomo udah enggak bakal gagal ini mah dijamin. Nah, teman -teman... tapi boleh dong bawa montir uh, sendiri ke sini. Mau montir boleh, Oleh. mau dibawa ke bengkel resminya juga boleh. Boleh. Oh, iya. Tes dulu lah ya. Garansi bukan jamin, nabrak, ya. bukan banjir, uangnya kembali. Oh, uangnya kembali? Pasti kenapa? 100%. 100%. <laughs> Dan itu saja sudah diinspek inspect di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun sudah diinspeksi tidak menutup kemungkinan teman-teman boleh membawa Wah, bawa tadi bawa ke bengkel resmi juga kita ikutin. Cek biar sama-sama, ya, ya, biar sama-sama enak. Sama -sama enak. Sama nggak ada bang. yang pokoknya ditutup tutupin di sini. Kepuasan konsumen itu nomor, nomor satu, ya. Satu, nomor satu. Untuk paket kreditnya, Bang? Untuk paket kreditnya ini DP 80 angsuran masih 12 jutaan lima tahun ya. 5 tahun ya. Iya, juta di tenor 5 tahun ya, Mang iya. ya. Lah. Iya, Iya. Oke, okay, selain Mitsubishi Pajero Dakar di sini ada MPV yang sangat istimewa lagi, teman-teman. lagi, Bang. Ada Innova Reborn, Tahun 2017 ya, Bang ya? 17, betul. Warna silver Bensin. yang tipe apa ini? G, tipe G ya. Nah, lo mau ke mana lu, Mas? Tipe G. Ya? Oke, okay, tahun 2017, plat ganjil mana ini? Plat ganjil ini Tangerang Selatan. Tangsel. Oke, okay. oh, teman-teman yang selatan. lagi cari mobil yang sangat Lega. ini mobil keluarga ya bang mobil ya keluarga, mobil keluarga mobil keluarga yang sangat rekomendasi banget karena untuk fiturnya juga sudah sangat unggul ya untuk yang oh, inovar ikut ini pak? 2017 2017 uh, transmisinya ini Matic, Matic. Matic. Okay. alamat SNK ini mana nih bang Tangerang Selatan, oh, Selatan tadi, pajaknya bulan 10, 10 September ya bulan 10 Obil Oktober oh, kita Oktober. Oktober. lagi kaleng ya bang bentar lagi ganti kaleng betul okay. hmm. jadi teman-teman jangan khawatir di sini nanti bisa terima panjang juga ya. Ya penting konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu betul. Oh, Kalau 5. dalam keadaan begini kita jual 265. Eh 265 juga bisa langsung urusin 6, emang bisa ya. Bisa kita urusin kita bantu. 265 ya? ya? ya. Siapa yang siap, siap pakai ya? Nah, sudah pakai. siap pakai, Pokoknya dijamin lah teman-teman ini. Unitnya semua udah dicek juga semua ya, Bang ya. Oke. Okay. Boleh cek bengkel resminya Toyotanya boleh. Oke. Okay. Kilometernya berapa ini, Bang? Ini kilometer 60 enam puluh. Oke, tergolong masih rendah ya. Harga kesnya tadi? Harga cash nya kalau keadaan kayak gini dua enam lima. Dua enam lima. Kalau keadaan kayak gini. Ya, belum di, ah, ya nah, betul. Tinggal hitung hitungan aja ya bang ya. banyak aja, aja ya. Kalau yang serius lihat telepon aja Batang langsung. Datang ya. Datang kesini langsung kalau serius. Paket kreditnya di DP berapa? Ini DP empat puluh. DP empat puluh. Angsuran? Angsuran kurang lebih enam juta. Enam juta kurang lebih iya. ya selama empat tahun. Empat tahun. Next lagi wow, oke okay, teman-teman di sini ada unit Innova lagi teman-teman Innova barong tahun hmm. berapa ini bang 2013 P manual bisa oh solar. ini bahan bakarnya solar solar P. lebih irit ya teman-teman yang lagi cari mobil solar di sini ada unit yang sangat istimewa hmm. sudah sudah sangat oke okay, teman-teman hmm. untuk catnya juga saya lihat banyak orinya ya bang ya iya yeah. walaupun tahun 2013 ini unit rawatan Rawatan alamat ini? SNK nya? alamat STNK nya Tanggerang Tanggerang apa tuh? Tanggerang kota pajaknya? Kota. pajak kota. Ya? hidup pajak bulan 12 hidup hidup tangan pertama dari baru tangan dari pertama baru. dari baru oke untuk harganya apa? cash nya hmm. untuk harganya ini 235 235 nah yang lagi cari Innova di sini ada Innova tipe V manual, manual. Diesel. manual. diesel manual yang diesel ya ini hmm. ya kalau paket kreditnya bang? Paket kredit ini di DP empat puluh. DP empat ya, puluh. Angsuran lima delapan. Angsuran di nol delapan selama empat tahun. Empat tahun. Ya. tahun. Hmm. Oke. Okay. Jadi teman-teman banyak pilihan untuk teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, mulai dari Innova, Calya atau lo entry sampai premiumnya ada teman-teman. Ada di sini. di sini semua. Kita ikutin terus, jangan Sip. di skip skip. Nah, banyak banget ini. Sampai empat puluh unit ya bang ya kalau kurang lebih ya. Kurang ya. lebih empat puluh ya. unit. capek-capek deh mas yeah. ya. <laughs> nah next bang. Kita di depan sana ada Lagi. Selain mobil keluarga di sini juga ada SUV dari Honda. Ada ya? Honda HRV teman-teman. HRV tahun, tahun berapa ini, Bang? bang? Ini tahun 2018 tipe E. Tahun e. 2018 tipe E. Iya. Transmisinya? Matic. Matic. Dia pajak bulan apa? Bulan 8 pajak? Bulan 8. Ini alamat SNK-nya kan? Ini aja. alamat ini, Serang. Serang. KM-nya iya. HM berapa? KM 60. Enam puluh ribu, empat puluh enam, dua puluh dua, empat puluh enam, dua puluh enam, dua Di enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua Masih bisa dua Masih enam, dua dua enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, Oke, jadi teman-teman yang mau channel 4 tahun, 5 tahun bisa? Bisa lima tahun. Bisa, lebih murah lagi nanti ya. ya jadu -jadu. tinggal disesuaikan di aja. teman-teman yeah. yeah. yeah. tahun, tahun juga 6 tahun bisa ya. ini. Bisa. Bisa. tahun Karena mobil masih muda ya. Iya. Tapi untuk leasing kita bebas, sendiri Kita banyak sih kerjasama, kita mm -hmm. yang Ada BCA, ada BNC, banyak tinggal konsumennya ada RO di mana tinggal dicemplungin ke situ. Nah, jadi iya. sangat iya. fleksibel lah ya banyak. Fleksibel betul. Enaknya konsumen iya. aja. Jadi selain uh, leasing konvensional ada Sarya ada. Sariah ada BFI. BFI oh. ya. BFI Sariah. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih rekomendasi leasing yang teman-teman inginkan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan di BD Cahaya Motor akan direkomendasikan ke leasing yang terbaik ya Pak, ya Iya. Yang itu misalnya paling nggak paling rendah, rendah kita cariin. Tokonya enak makan, enak tidur, e, tapi mikirin angsuran sih, Bang. Iy iya, iya, <laughs> <guk> iya. Ya. Mobil kebeli jadi angsuran ringan. Ringan. betul. Tokonya yang terbaik untuk konsumen ya, Bang ya. Kepuasan konsumen di sini nomor satu, dari unit semua sampai angsuran diusahakan ya, Bang. Sampai data pun dibantu ya, Bang ya. Betul. Lagi di checking aman, teman-teman. Intinya -teman. ya. itu sih, di ya, checking ya, yang benar aman. Di checking aman Saloh, kita bro. bantu, iya. Oke, selain SUV, HRV, di sini ada Mitsubishi lagi. Nah, teman-teman, di sini ada Pajaro. Mitsubishi Pajero lagi. Ini tahun berapa bang? Tahun 2016 di Pedakar Limited. Pedakar Limited, Limited ya. Ya? ya? Ya. Untuk pajaknya hidup ya? Pajak hidup, bulan 12. Pak, mana ini? Bekasi. Bekasi. Ya. Oh, alamat SNK-nya Bekasi ini. Bekasi ini. Ada perorangan juga? Perorangan. Ada di berapa? KM-nya? KM-nya di 60.000. 60000 tahun berapa 2016 2016 itu udah yang... DAKAR LIMITED? DAKAR LIMITED? Iya Di seri tertinggi di tahunnya ini Oh, seri tertinggi di tahunnya masih original Ini dia kalau DAKAR LIMITED dia ada... Spoiler, Untuk juga Ini Jadi... untuk ya? Untuk harganya Untuk harganya 410 410 410. berapa? 410. 410 tapi masih bisa nego. Masih. masih bisa nego, teman-teman. 410 masih bisa nego. Nah, teman-teman cukup 400 jutaan bisa memiliki Pajero kita Dakar dileket, teman-teman. ya. Cuma 400 jutaan lebih lah dikit. Tapi ini bensin ya, Bang? Ini solar, oh, solar. Diesel ini. Bisa. Iya. Oh, hmm. Oke, okay, untuk paket kredit ya. Untuk target kreditnya ini DP 60 bisa. 60 bisa ya? Bisa. Kan? untuk B60, Akhirnya, angsuran ya. nih angsuran mengikuti di angka 11 juta 11 11 juta, juta selama empat tahun. tahun nah kondisi juga mobilnya juga. mewah tapi angsuran sama harganya masih terjangkau melatuk, ya sesuaikan ya, angsuran <laughs> ya sesuaikan nah teman teman selain warna hitam nih uh. ini ada pajero lagi warna putih putih di sini banyak juga pajero semua ya pak ya, ini basicnya kan emang pajero fortuner kita oh iya. di sini hmm. ini P0 tipe Dakar, Dakar juga ya? 2019. 2019. Iya Untuk Letter A mana ini pak? Letter A pasar kemis, sidang panel. Tepat Untuk, Untuk KM-nya berapa? KM-nya 38.000. 38.000. KM 38.000 38 38 ini. Iya Tahun berapa tuh? 2019. 2019. Wow. Masih. Puncaknya bulan lima panjang ya bang ya. Iya panjang. Atas nama perorangan. Perorangan. Alamatnya di pasar kemis. Pasar kemis. Kasnya berapa ini bang? cashnya 490 490 nego. Oh, masih nego? masih bisa nego? masih bisa nego <laughs> kalau di paket kreditnya? Pakai kreditnya dia ada di DP 80 DP 80 juta, angsuran? angsuran 11 juta, 12 juta, kurang lebih lima tahun itu DP 80 itu udah net uh, paling rendah atau masih bisa dikurangin bang? kalau itu nanti tergantung dari leasing kita pencairannya di leasing bisa naik lagi, bisa kurang lagi sama bisa kita bisa kurang lagi iya. ya, bang, ya. kita Jadi, maksimal tergantung. mungkin lah pokoknya Ya, iya. Yang penting mah yang minat tanya-tanya langsung ke sini kita itu mencari jalan yang terbaik ya. Bang. Iya. DP sama angsuran kan menyesuaikan. Menyesuaikan nanti, nanti. ya. Oh, Oke selain kan? warna putih di sini hmm. ada yang sudah Karena upgrade. Silver ini upgrade. ya. Eh, putih juga ini. Putih ya. juga. Nah ini ada yang sudah build up sudah upgrade di bagian uh. grillnya teman-teman. Ini ada misi pajero lagi. Ini tipe apa bang? Seri Dakar 2017. Seri Dakar 2017. Ini emang dari sananya ya? Enggak, upgrade, upgrade ini. Upgrade makanya iya. ini kan kayak punya robot apa? Punya apart ini. Oh iya. Enggak, upgrade. Iya. Apa sih? Untuk tarifnya berapa? Ini KM 25.000, ribu 2017. 2017. KM-nya 25.000? ribu? Iya. Masih rendah ya? Masih rendah. <laughs> okay. Jarang dibawa kemana-mana ini berarti kayaknya. Jarang betul. Dalamannya masih wangi pabrik ya jangan. Betul. Nah. Makanya ini harganya agak sedikit tinggi kan? Oh iya. Spesial sesuai hargi. sesuai kualitas, kualitas ini betul. pajaknya panjang, ya, panjang Tangerang Kota alamat SMP nya tanggerang kota. Tanggerang kota atas nama perorangan perorangan berapa 450. 450. 450 tapi masih goyang dikit masih. Kan? angsurannya di DP berapa Pak kalau di DP 80 kurang lebih angsuran 10 setengah ya 4 tahun setengah oh, kurang lebih lah ya yeah. lebih. Mas, untuk kondisinya juga sangat prima teman-teman untuk kaki-kakinya sudah. Ini dalamnya udah 2021 semua. Ini udah. Udah di upgrade ini. Oh, udah. udah apa namanya power backdoor, nah. radiator udah ganti semua, oh. terus dashboardnya juga speedometer speedometer tahun 2021. Oh. Iya. So udah full. Ini full upgrade ini. Full upgrade ya. Iya. Ininya juga. depannya Betul. juga udah. Ini ya. Keren bang. banget. Kayaknya mobil rawatan banget ya. Betul. Hmm. Oke, selanjutnya. Satu lagi bang. Di sini ada mobil premium lagi, ada Toyota Fortuner. Fortuner. Oh ya, apa ini, Bang? Tipe G VNT. Tipe G VNT. Tahun? 2012. 2012. Tahun 2012. Wow. Solar diesel. Masa oh, ini, ini yang diesel. Iya. Platnya A. Plat Serang. Plat Serang. Uh, ini pajak mepet ya, Bang ya? Pajak bulan 12. Masih panjang ya. Bulan 12 ya, 3 bulan lagi kurang Oh, masih. nilai ya. <laughs> Dijamin pada juga lah nanti ya dijamin kalau sekarang kan belum bisa belum bisa ya. sekarang ini ya serang cashnya berapa nih bang ini cashnya di angka dua ratus lima puluh dua ratus lima puluh ini terkenal. manual manual tapi dua ratus lima puluh juga masih bisa nego ya masih masih bisa nego wow untuk wow dp nya bang. <laughs> untuk dp dia lima puluh dp lima nah, ya. puluh angsuran angsuran di enam enam setengah enam yang lebih disesuaikan apa gitu ya Bang Anton, kenapa gitu ya? Selama 4 tahun. 4 tahun. Teman-teman okay. bisa miliki mobil mewah dengan harga yang terjangkau, teman-teman. Hmm. Bisa langsung ngobroli Bang Wawan ya. Yeah. Next lagi deh. Panas nih terlalu yeah. panas. Nah, di sini ada Sudah <laughs> saya bisa di... Pajar lagi, teman-teman. Oh. Ini tahun berapa? Pajar. Ini tahun 2018 seri rak, Dakar Rockport Oh, Dakar Rockport, ya. Rockpot ya. Yeah. Tapi ininya transmisinya ini matik. Matik. Ensin atau? Solar, Solar. Diesel, Diesel ya. Plat genap ya Plat genap Bet Betanggerang nih, nomornya pesenan itu ya pesenan ini cukup Iya, ya, nama SNK-nya SNK Prista Oh Iya, makanya FRT itu Prista Oh, oh iya Nama konsumennya ya Nama konsumennya betul Nama oh. konsumennya Pajak panjang bulan 723 Pajaknya panjang Atau sama pengorangan juga ya yeah. Platnya ini ya Iya yeah. Oke, harganya apa? harga cashnya bang kalau harga kesnya empat tujuh ini empat tujuh lima dari tertinggi di Dakar nih Dakar Rockport ya. paling tipenya ya bang ya, paling ya tertinggi di Dakar ada ada tahun tapi dalamnya semua masih original apa masih. Masih, masih kalau di paket kreditnya DP berapa DP 80 rata-rata Pak Jero di sini DP delapan oh rata-rata DP delapan puluh iya. bang Angsurannya dua jutaan per tahun kalau enggak tahu. Ya, kilometer berapa ini? Ini kilometer ya. 50. 50. Hasilnya rendah ya. Hasilnya rendah, terbitur, terbitur. Terbitur. Karena pemakaian ini cewek kayaknya ya, Bang. Betul, fresh nang gitu. Jadi teman-teman di sini banyak banget pilihan Pajero, teman, -teman. Pajero ya. Pajero, dari Dan 16, 17, 18, 18, 19 sampai 21 ada semua ini. Sampai di sini. 21 ya. Anda eh. Tinggal pilih-pilih ya warnanya, Tinggal pilih. Pilih. Pilih, warna Hitam putih, sesuai selera teman-teman. Nah, sesuai di sini juga ada Pajero lagi teman-teman. tipe -teman. hmm. exit Tipe exit, di exit ya? Ya. ya. Tahun berapa, pak? Ini 2016. 2016. 2016 Plat hmm. A-nya? Plat A-nya A, -nya, A, A ini, Aceh Legon. ya. Sekarang hmm. ya, hmm. ya. KM-nya ya. KM berapa? KM-nya 60. 60. KM -nya 62. 62. Oh ini pajaknya masih terbang KM-nya rendah-rendah ya? Iya. <laughs> Oke, untuk KM-nya masih enam puluhan teman-teman. Jadi hmm. untuk mobil kelas premium itu rekomendasinya itu pasti low kilometer ya? Iya. Betul. Karena mobil jarang, jarang pakai. Pakai. Mobil, mobil, pake, mobil harian ya? ya. ya. Yang pasti servis record, servis record. Iya. Yang Jadi, pasti sih servis record. Iya. Nah. mau dia KM lima puluh, dua puluh harus iya. servis record terus, saya kalau iya. terus. Servis record teman-teman. Iya. Record, ya. Lagi masih terus semua. Iya. Masih. Nah, itu yang ini. Harga cash di berapa, bang? Kalau ini 370. 370? Iya. Bisa nego ya. Masih. Masih <laughs> Kalau kreditnya di DP? Hitung kredit bisa di DP 50 dia. DP 50. Ya. Asuransi 9 sampai 10 juta lah itu. Juta. Nah, 4 ya. tahun. Jadi teman-teman cukup 50 juta ya, Iya memiliki pajero. Avanza, teman-teman. Ya. Yang mau cash kredit, tukar tambah bisa ya, Pak ya? Bisa, tukar tambah dengan mobil lama Anda bisa. Nah, untuk tukar tambah atau ada motor buat DP bisa Bang bisa, bisa. Bisa? Oh gitu, Yang bisa teman-teman. Okay. Kalau teman-teman untuk buat nambahin DP nih ada motor di rumah, boleh, boleh. ya Bang Seandainya mobilnya masih di leasing, motor tambah juga bisa. bisa, nanti kita proses oh. lagi itu. Yang lagi. penting bang. langsung aja datang dulu ya Betul. Bang Dibantu semuanya. Teman -teman. Nah teman-teman, satu lagi. Warna putih, warna 40 hitam 40 lagi. Ini? Ada Pajero lagi. Tahun berapa ini Bang? Ini tahun 2018. Oke, Dari Dari Dari Dari Dari 18, 18, juga ya. Plat genap, mana ini? Plat Bekasi. Pajaknya Bekasi. panjang ya. Pajak panjang bulan Bekasi. Atas orangan atau fit? Perorangan. Perorangan. KM-nya berapa yang ini, Pak? Ini KM-nya 50. KM-nya 50. Mitsubishi ya. Hmm. Mobil keseluruhan juga siap pakai, Bang Siap pakai. Orisinal juga. Orisinal. Harga cash ya, Pak? Ini harga cash-nya di 475. 475 hmm. kalau mau nanya-nanya pajero sih dan ujung ke ujung banyak juga ya Pajero ya. semua ya <tuh> <atif> dengan <tuh> kondisi yang berbeda-beda pastinya berbeda yang penting mah datang aja dulu lihat-lihat Fajeronya -lihat test drive ya Bang ya cek cek tokonya nego sampai jadi yang berminat ya hmm. oke okay, itu harga kayaknya berapa? tadi. Udah, ini 475. 475. 475. kreditnya kreditnya di 80. 80. Ya. Rata-rata ya. di sini 80. 80. Angsuran 80. mengikuti kalau tahun, -tahun 2018, ya. 2019 80 80. Ya. Okay. Nah. ini ada warna hitam lagi teman-teman. Ya. yang terakhir ya nya rair. Sama ini serinya sama yang FRT tadi. Oh, Tahunnya ya. pun sama cuman beda. Cuma beda. Beda alamat ya. aja. Ini Jakarta Selatan. Oh, ini Jakarta Selatan. Ya. KM-nya juga sama. KM, KM sama lah 50 50-an. Kurang lebih 50, ya. Iya. Oh. Oke, jadi teman-teman, pajaknya kan? nih panjang bulan tuh dia. Iya. Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan. 46. Panjang pun sama, Selatan. Bang. Harga sama ya? Harga sama. Berapa deh? Ini 475. 475. 475 dari dakar rockpot iya. velet, ya rockpot sound systemnya beda velet oke, sudah keseruan istimewa teman-teman jadi sudah ini pak? sudah hmm? ya? Udah. penutupan ya? penutupan mas Jawa apa-apa? Jani bawah ini masih mulus teman-teman nah teman-teman berikut informasi stok ah. yang ada di BD Cahaya Motor hmm. buat teman-teman yang di sekitaran Tangerang dan sekitarnya bisa langsung merapat di BD Cahaya Motor yang beralamat di sekitar Cimone ya Pak ya? Cimone atau nggak jauh nah, dari Plaza Sinta. Sinta Plaza Sinta, nggak jauh dari Plaza Sinta di... Ini ada BD Cahaya, cahaya motor. motor Di Maps juga ada BD Cahaya Motor Di, cahaya motor. Oh, di Maps ada BD oh, Cahaya Motor di, Kalau nah, untuk teman-teman yang mau datang ke sini Klik aja ya di, di Google Maps iya, ada BD Cahaya, cahaya motor. motor Nah jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas atau mau tukar tambah, bisa aku beli bagian latihan dari BD Cahaya Motor. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, biar rasa Oke, okay, panasnya kita akun.